Hai yang teman-teman. Hari ini temani Kakak cari mainan lagi ya teman-teman. Hari ini Kakak berburunya di kebun sawit nih teman-teman. Sepertinya seru sekali hari ini. Kita mau berburu mainan di kebun sawit teman-teman. Yuk temani Kakak cari wadah dulu. Siapa tahu kita menemukan wadah teman-teman. Wah, di mana nih ya wadahnya? Kakak cari wadah dulu ya teman-teman. Nanti kalau wah, sepertinya Kakak sudah menemukan wadah nih teman-teman lihat nih kita ambil yuk wah kakak sudah menemukan wadah nih teman-teman yuk kita cari mainan bersama-sama Temani kakak cari mainan yang banyak supaya kakak tambah semangat bikin videonya teman-teman oke kita cari mainan ya mainan wah di mana wow sepertinya kakak melihat sesuatu yuk kita lihat Wadidaw kita dapat mainan nih teman-teman kita dapat kepiting gurita belalang dan ikan teman-teman wah kita dapat langsung empat teman-teman kita dapat hewan langsung empat wah sepertinya seru sekali berburu di kebun sawit ini teman-teman ya kita cari lagi ya teman-teman Gimana -teman. sih mainannya teman-teman wadidaw kita mau lihat ini sabut teman-teman. Kita buka sabutnya ya. Siapa tahu kita menemukan sesuatu di dalam sini. Ding. Wadidaw. Kita dapat gurita juga teman-teman. Kita taruh ke wadah ya teman-teman. Ada penyu. Apa ini teman-teman yang satu? Wah sepertinya ini anjing laut teman-teman. Kita simpan ke wadah ya teman-teman. Wadidaw teman-teman. Lihat nih. Kakak sudah mengumpulkan cukup banyak mainannya. Yuk teman nih Kakak berburu mainan lagi. Soalnya sepertinya seru sekali hari ini teman-teman berburu mainannya. Wah. Wah, teman-teman. Kita menemukan lagi teman-teman. Wah, kita dapat mainan apa nih teman-teman? Wah, kita dapat ikan teman-teman. Ini namanya hiu martil teman-teman. Kita dapat hiu martil hari ini teman-teman. wadidaw -teman. Kita simpan ya teman-teman. Dan kita ambil semua nih teman-teman. Kita dapat tiga ikan ada biru hitam dan warna orange teman-teman kita masukin ke wadah ya teman-teman wah sepertinya wadah kita sudah penuh nih teman-teman kita cari lagi ya teman-teman mainannya supaya tambah seru lagi nih teman-teman wah sepertinya berburu mainan di kebun sawit sangat seru sekali hari ini cuacanya ya alhamdulillah cukup cerah teman-teman mainannya di mana ya Wow, sepertinya kakak melihat sesuatu Warna apaan tuh? Warna hijau. Wah, wow, sepertinya ada di tumpukan sabut ini, teman-teman. Yuk kita buka. Wow, kita dapat banyak mainan, teman-teman. Kita dapat ikan pari, bintang laut, ikan hijau, ikan pari lagi. Kita dapat tiga ikan pari. Satu tempat ini kita dapat tiga ikan pari, teman-teman ada ikan lagi teman-teman wow ikan orange lagi wadidaw lihat nih wadah kakak sudah penuh nih teman-teman soalnya hari ini berburu mainannya seru sekali karena kita dapat langsung banyak teman-teman wadidaw sepertinya seru sekali berburu mainannya teman-teman wah apaan tuh teman-teman kita mendekat lagi teman-teman wah kita dapat bintang laut lagi teman-teman ada ikan hiu juga. Dan ini apanya? Napaan ya? nih namanya teman-teman? Ini lobster teman-teman. Wow! Wadah kita sudah penuh nih teman-teman. Coba lihat nih, wadah Kakak sudah penuh. Wah, oke okay, teman-teman. Jangan lupa ya like dan subscribe video Kakak selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Oke teman-teman, like dan subscribe. Dadah.